di musan nak yang dungu, itu ada karu-karuan kalau kita ada, ada karu-karuan tapi nabi kekasih pangeran ya masyur atuhliku nabi ma fa'alas sufaha'u minna jadi ini sederhana robbilau syikta ahlak tahum minqoblu wak iya nak mereka jenengan samber sambir perkara perkaranya salah, Menisan loh jadi gak nabi nabinan jadi nabi orang diorang andalan. nak menisanku, menisanku, menisanku, pateni jadi terus baris gak nabi nabinan inan terus Atuh likuna bima fa'alass sufaha umminna. Karo dene goblok lirunan pertimbang no barno rampun wong goblok kae. lagu iku sing tak wong goblok barno ae wong. goblok kok dipertimbang? ngene wong ngomong pahpok klirus ben kono wong goblok. Nah Nabi Musa itu atuh likuna bima fa'alass sufaha umminna. Atuh likuna notong rusak panjenengan nang kito bima fa'alass una bo minna. Jadi melainnya jogeman gitu yang niku sok pintar. Kau pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita. Nabi Musa yang ngoyok ngono yo kekasih pangeran dal geremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran geremengeway. Jadi rahmat Mau sok Nabi Muhammad sholat saya ke terokaat disudos limo nganti pingsongo. Woi kabar riwayat tuh nganti pingsongo. Berko pangeran yudhani ya mau limo papat limo di sudol limo patang puloh pas nganti songoiku, patang puloh limo, pas kare limo nabi musa lagi aja usul konjuton neh, wah itu cara kesampaian joss <laughs> <laughs> jadi karek limo kan batang kan seket mari safari sama teman tika <laughs> seket dikurangi limo peng songo kare berabus, lu seket peng limo kan, limo peng kan? Seket berarti nak pengsongo itu cek, liuk cek limo lah, kalo nggak tutup seket tisu tol limo limo pengsongo karek kare limo lah Nabi Muhammad tuh bola balik, pengsongo merekuk, mau tisu pengiran ya mau, lah terakhir limo aku nabi musa maternai kau cek, pengiran cewek ibu, caranya Nabi musa i cewek, i curah kuat keringanan terus Nabi Muhammad oh, wayu sisin muka lepo. Are lewat juk to men kan. Heh teh. Lah iku sing kula lausul iku go depeti iku. Mestine menisan apa? Nah, tapi nek menisan kan ya lucu kok ka bumi juga, no, dan nampol sholat salat cepule rasida kan dimana? malah. Malah karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane nih niku nggih urip iku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 Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bit'ah. nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayat itu salah besar. Karena tidak ada firkoh pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini, doa itu nggak sampai mayat. Semuanya itu sepakat sampai mayat. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Kabedungo, Robbanaufirli, Firli, Wali Walidaya, Satrusi, Walil Mu'minin ketika orang sudah mati ya ada dungu karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke jawa malam apa mulai Terusnya kamari tiga i rokok, merdu zaman idonyo seneng rokok. Raya rokok ewes kahalong cong, istri ombok, tiri rokok bambu. Ono kadang tiga i gemblong cari seneng aneh bayi, bareng cokot tikus jari bayi semula. <tuk> lah itu yang lah kalau itu ganti mobil trakang, iku ngawur nana. Igu <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation>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 makanya istilahnya quran itu ala lahul kholku wal amr ada holku ada amr dan roh itu kategorinya ada holku tapi amr, yaitu disebut kulir rohu min amri robi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik nah, caranya memahami bagus juga, gampang, kiriwayanya faham menarung wajah faham, menjumpang saja faham, caranya dia mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngendikan kan wa idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun nglilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahag menganggap duitku penting momennya sesuai bayar, bayar anak mondok bayar spp semuanya macam-macam duit itu penting oke besok saya butuh uang 1 juta saya menganggap uang itu penting Ternyata di Loh Mahfud saya ditektir nanti itu mati. Jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah. Coro Allah penting. Asal jik sholah juga masalah. Kita nganggep masalah. Nggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep. Soalnya coro Allah masalah. Asal sholikha bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak emi gara-gara sholat ini waktu itu ditulis min ahlil jana orang ada syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti jadi sekolah itu gak penting <_nur> tapi aja terus nol ya jadi aku mau ceriho mati gue <_nur> ngerti gue saya yang menganggap sujud gak penting Bek ini kayak notol ayam sarset sarset terus bar <_nur> tapi gak ngitung duit gak bar tapi kue sampai mati ngerti diumum ada no pengiran Wong sing senang duit ngerokok, sing senang sujud suargo, terus gue sadar gusti, setuju penting sujud tiba duit, mana ada ini besok nih gue lu ada di depan sih, ngawur eh. neng kor anu sing ono wakum minasajitin gue udah di wong sujud, udah jadi wong tukang golek, duit nggak ke sengawur nah dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter, maksud band mana kira susah-susah naga bisa ikut bodoh, tak jamin mati matiku mesti pinter. Musiku nasih pangeran lah, kau tuh kuntafil kau flatimin haja fakasafna angka kito akah hadid. Kue saya lali rapati roh ilmu, tapi soben ismati mati fakasafna angka kito tutup tutup bodimu tak hilang no jadi pangeran fabel sorugal yoma hadid. Kue soben pinter hadid kue cerdas. Makanya kamu tidak usah ke susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau lao ta alam una ilmal, pas to ilmal yakin pas lata rabun nal -jakhim. Pas pinter, pas wayaim lepu, nroko, lego, perkoroi, perkara tujut alha kumut, tak kasur hatta zur tumul, maka feeling. Kala sofa, ta alamun sema kala, saufa ta alamun kala, lao alam ilmal, yakin pas to ilmal yakin pas. Lata rabun nal -jakhim. pas koi dibuka pengiran dwi kilo. Hake kote urepem, didelok sujud temuk sidik golem em dua ag, mau cotos nak jual gongan sewangi, mau cotos besi mau pengteluk, kita orang KBB pengiran, keuangan konco nanti direwangi umbal, sak juta mau kangen konco masa lalu, ratau kangen masjid di Bali sak juta, lu keluar nanti lo, lo nggak keiduk masjid, San, ngeke keiduk kayak nama masjid aja, Anggupaya kangen masjid, tau kadang kangen konco tak biayai sak juta, sekali kali kangen masjid itu tak biayai ngulingi linga. Ora nek kulo seneng umroh, orang kok orang no di duwe. Kangen Nabi dak bayar 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing penting-penting. Mbok menawa riyoni barang, iku santri kok riyoni barang. Aduh. Kok ca SMA. Wis <laughs> soben ditakokno kabeh Pak pengeran Tapi kalau orang ngaramno, so, jero-jerono senengane kok gak gawe paham sing enggak terkendali. Takon nangkep kabar es krim nang viral sing ra bener kayak. Makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, dduit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ku ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok. Iku angka anka rita aka fasaruka alyauma hati. Wah niku kadang ya kecewa ambe urip melainkan masyur ketika sinten itu abul kosem al junaidi dia ini muridnya ribuan ketika dia meninggal ditanya dimimpi muridnya tanya apa yang manfaatib bagi engkau ya abul kosem murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya wa ma nafaani ilarukayatun rokaatuha indas sahur semua riwayat rata-rata itu rokaat rokaat rokaat rokaat kecil bukan rokaat semua santri saya, semua pengaruh saya itu ndak ada gunanya semuanya, ada gunanya adalah ruko-ruko saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, wenak nak detik pengajian ikut deh. Pengajian warga, senyongoni warga, senyongi uco warga, nanti urusan sengit maya. Itu rap penting ke akhir. Melani kuloni tak latar roh saiki, tibang somben, pas roh ku somben, dan mari seni baik pengen. Kuatir ku lepas roh, paslataroh wonal, jahim. Aku lo pengaruh kulo kata, cara orang dulu tiga gaya-gaya nantang memberi kita bocor negara. Tapi kulo weti bar saya iki nata anggap penting lah di bangsuke mendiklin pengiran pengirane, tak latah saya iki. Kulo urip dewan gila biasa, tak latah. Soal kulo mulang jadi wajib, mengalim wajib mulang. terus Dataro singgalim kulo kulo ngaji, ngaci, caro singgalim sampean aku yo ngaji lah masalah. Nah saya iki tapi yo mikir kulo. Kupengen dunia terbalik tapi. Jadi uang soperi kupo pinter. Nah mulane wong kafir seben woleh muning ini, kena opo kaya wong pun roko, wako lulau kuna nasmau, maung, au naak tilu ma jadi umpo morien kulo pinter urah jadi adin roko, berarti wong kafir seiki buce, goblo, so benjo pinter, so ben ko elahjo pinter, pinter banget so men, jadal saiki pikir, koe nak ngelam wong to ngelam mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras.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 gendong-gendongan aku yo malah benar, tapi dikas solusi ngene nengakunewiridanie Subhanallah Bihamdi adada ada holki. Swo kau egoistik kalau mau cow suci sejumlah makhluk jenengan, jadi ngok keliru-kelirulah kiswo kau itu tahu muni ada ada holki. kita ulangi? Kue gue solusi. <tell> <tell> <tell> <tell> jadi nak mujimu kurang akeh, mustahumuni Subhanallah Bihamdi adada ada holki. Tadi aku sakit ya, luar biasa, selineku maka ini normali kita bisa berpengaruh tapi itu berpengaruh malam berpengaruh nah sekarang saya tanya, sekarang itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat sekarang malah mati, hidup itu nanti, makanya cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun manusai kuturu la wa illa ma'tu tidak mati lagi in tabahulah kita, makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi bahwa menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kan, Allah api'an, untungnya Allah api'an kemergawai ya dibarno, mm -hmm. kemergawai ya dibarno butuh koneksi penjabat ya dibarno muni presiden Amerika orang terkuat di dunia ambil pengeran ya dibarno Nung nyatanya ya mati, udara ini terkuat ukuran kuat tuh apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil, tidak juga mereka nguasai idunya yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tak mati, presiden itu ya mati. Kan nggak sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya. Tapi pengen aja ngembarno. Tapi ke sombeng, nengah keirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu udah akan muji orang kafir. Oleh muji biung karwanein rokok sapi itu. Kau yang bakal muji duit penting. Sesungut ternyata semen mau macet nopol tas. tas. Mulane kalau aku mencari, aku menghilingi-hilingi kang kita akan berpikir tahu sungkem neng pangeran itu berpikir bersyukur-syukur, berkata dengan sukses wa subhanahu wa khina tum suna wa khina tushukun wani esok, ya mergap, muji pikeran wani sore, ya mergap, muji pikeran karena disebut, wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani esok, kita mau kekuasaan yang kok wani sore, ya amsenah wa amsal mulku lillah tapi wong sak niki neng niki serapai juga, nggak ki Kiai ikat sekulon wong serapai ti pai. Wis <tipasuk> merkong wong sak niki ku, penting, petan tu penting wong ku wong kafir wer roh nak duit penting sak ki lonte nggak ti tedi lonte, merkong ngerti ti duit ku penting copet nganti ti copet, iyo merkong ngerti ti duit ku penting lan aku ki kiai kok roh duit ku penting wae lomong pot do lonte copet. Faham ki, lorangnya ngyak lo niki, biasa mawon.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 Kok gue ngomong ilmu, apa mangan penting, bucu penting, duit penting, gue fasik, raya roh, apa pokok, ulama mel, ngomong ngono, si ngomong ngono, gue saking gue usah sama ngomong, gue mau lakoni, ngono, tapi gue pura roh, gue kona roh, kembar, ngono, tak anggap, Imam mau itu ulama, anggono luar biasa, dia ini, di nak merovokasi uang anti, sanu, gue seneng ilmu, atau seneng nekmat, senyastariku, makakal fusak, ya, gue mau, misalnya gue mending ngomong duit penting saya tidak tahu, copet nganti nyopet mereka ngerti apa duit penting koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit penting lonteng nganti nganti lonteng mereka ngerti nak duit terus gue jadi kiai gue tafsir jalanan, gudik bisa terus ngomong, duit penting keliru sih duit itu penting yang bantau mau ngambil ya sopohong, ngomong orang kabe nak duit penting ya ngomong ngono ya ngomong lah ke hiburan tapi itu kayak coba terus, no. penting menangis. Uhud, mantan merasa alam damai, marah lorong. Iya, sepuluh kali menangai semenangis,